kawan ini aku rekam pada tanggal 28 Februari tahun 2021 dan rumah ini kita mau renovasi ini adalah rumah peninggalan terakhir dari almahum bapakku Oke okay. kalau pendek halo Pak Tukang, Pak Tukang, Pak Boy, Pak Boy, Mas api jadah. Mas jadah, Mas sini, eh. Saya tidak semangat Mari kita bekerja yuk Dia ngapain? Понятно. Pijen, pijen, pijen, pijen, pijen. Pihan jucin, jam-jam oh, loh bening jadi bangunnya hai teman-teman nama, nama aku, nama aku nama. ayo kita jalan-jalan ini adalah kambing ayo. Rene teman gak apa-apa jaket kambing dan dan akan akan kutunjukkan dan aku ke adik-adikku ayo sini ayo <behaviors> nih namanya siapa Hitóc。 Wow! <laughs>